Belum Sebelum belum cepat Pak 2 minggu, Pak. Sudah lagi <ASIS> Ini, eh? oh, ada berapa tim itu yang bersihin gitu? Ya, ada? Ini memang anu ya, Dukang bersihin anu ya? setiap harinya, oh yang tiap hari ya. ternyata pertandingannya cukup seru dan yang lebih seru lagi adalah sampah yang tertinggal. <guluh> seng nice. itu wow, wow, wow, wow, wow. wow. akhirnya ditebang itu pak ya allah malah ditebang ada ada ada solusi yang paling bagus kagak guys Di jadi kan pokoknya bikin repot. terbang aja, Cemara diganti cemara ya. iya, ya belum. Belum, pak. Ini iya, iya, iya, iya, ini ya iya, Belum iya, pak iya, iya, iya, Sampai Sudah plastik <laughs> pak. Oh Ya. Bisa Ini sudah ada sampah ya. Bisa. doktan ya ya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 Pak, <tuk> Ayo Pak. Ayo, Pak. kamu tahu Ayo Pak, coba. Pak. But oh, Saya kira orang tu Yang pihak dia tu kan, tidak terlalu banyak. tidak, sama, Alhamdulillah. sudah, sudah, sudah. sekolahnya di mana? tiga, kamu? sama, semua Okean ya. ya. Oke, yuk Mas. itu. Naik Oh, apa tinggi-tinggi ini tapotin gini? iya, 9 di mana? semua tuh? 11 SMA 11? oke oke di pak, makasih pak pak hah? lu apa lu aja udah foto ya keluar tuh ya Ya, bu, Pak. Iya, nah, ya? ya, ya. ya, saya melihat pasca pertandingan saja karena ada komplain dari warga satu parkir yang kemarin mau oh, berhenti butuh tempat parkir kalau ada pertandingan ya. ya. kemarin bersih sama kan BNDS itu, hanya butuh tempat parkir sehingga ya. praktik manajemennya mesti disiapkan. Yang kedua, memang mesti mengedukasi semua orang, karena ternyata sampahnya dahsyat. Semuanya di kiri kanan sekitar stadion, ya diumpetin di banyak tempat gitu ya. Kayaknya memang harus perlu menambah tempat tempat sampah yang lebih banyak. Manajemen ini, sehingga nanti pasca pertanian itu kita dengan sampah dan seperti ini jadi lumayan kalau saya tanya tadi ini berlaku 3 hari baling cara saya rasanya mungkin perlu alat bantu untuk bisa mempercepat dan ya. sekaligus uji coba ketika ada event-event event besar seperti apa kemudian kondisi kemanfaatannya ya masih ada yang harus di review. Termasuk beberapa yang kemarin. Coba kita lihat, kita perbaiki rasa-rasanya ada kepanikan. Maka kalau kayak pohon yang sudah tinggi itu, loh ini kok pohonnya di semen, sebenarnya dipelingkarin gitu aja, nggak apa-apa. malah ditebang pohonnya dicabut. Ini eh, apa namanya, kepanikan-kepanikan yang kemudian eh, membuat keputusannya sebenarnya tidak terlalu tepat. Itu. Temboknya aja pelungkeri gitu, gitu, gitu, agak melingkar dikit gitu, itu pohonnya kan bisa tetap ada. Ini yang ada eh, dari beberapa evaluasi termasuk, kemarin saya minta untuk, nah, ini untuk dibersihkan. Ya, ternyata memang sudah dikerjakan, tapi menurut saya tidak tuntas pekerjaannya ini. Jadi nanti saya minta lebih pulang gitu. jadi betul-betul bisa mulus, presisi begitu masih meninggalkan yang kayak eh, ambil rambut ini Ini contoh beberapa Makanya nanti untuk pengawasnya Biar mereka kualitas Pengawasan juga harus naik Ya